Jeluk hitam ini, ya, sahabat bediler. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan senapan angin gejluk hitam mini 2540 ya nah jadi untuk senapan gejluk ini meskipun kecil-kecil cabai rawit tapi untuk uji power dan uji akurasinya pastinya juga luar biasa mantap ya sahabat bediler nah ini untuk pengisian anginnya pun juga bisa menggunakan dengan dua cara yaitu bisa menggunakan dengan pompa gejluk manual yang di ke tanah dan juga bisa menggunakan pompa khusus PCP ya sahabat bediler, nah untuk tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin ini bisa mencapai di angka maksimal 2000 sampai dengan 2500 PSI dan pastinya untuk uji power yang dihasilkan bisa mencapai di angka 1100 fps ya sahabat bediler oke yang terakhir untuk harga dari senapan angin gejluk DWP Fusion ini dibanderol dengan harga Rp 1.975.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin gejluk hitam mini ini sekeren ini ya sahabat dealer, Oke kita lanjut ke Senapan angin yang kedua Nah ini saya taruh terlebih dahulu Oke Yang senapan angin kedua Yaitu ada senapan angin Gejeluk DWP Fusion 2560 dengan varian popor custom ranting kering ya sahabat bediler nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya nah senapan angin ini juga sama seperti yang sebelumnya yang menjadi pembeda itu hanya terletak pada bagian larasnya aja ya sahabat bediler kalau yang tadi itu larasnya 40 tapi kalau yang ini e, untuk larasnya 60 cm ya sahabat bediler dan tentunya untuk senapan angin ini pastinya juga sangat direkomendasikan untuk berburu dewan kecil sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus, dan hama yang lainnya ya sahabat bediler oke yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 2.225.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin gajeluk DWP Fusion 2560 dengan popor custom ranting kering yang sangat cocok sekali digunakan untuk di medan odor order ya sahabat bediler oke ini saya taruh dulu Oke, kita lanjut ke senapan angin yang berada di rak sebelah kanan saya ya, sahabat The Dealer. Nah, yang paling atas ini yaitu ada senapan angin gajeluk DWP Fusion 2560 dengan popor AKM 16 hitam biru plus manometer ya sahabat bediler Nah mungkin dari senapan angin ini memiliki varian popor yang sedikit berbeda Dengan jenis yang lainnya ya sahabat bediler Kalau yang saya bawa ini berjenis AKM 16 hitam biru Nah jadi seperti ini untuk tampilannya Yaitu dengan perpaduan hitam biru ya sahabat bediler Nah yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini Dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau Yaitu dibanderol dengan harga juta 1.900.000 75.000 rupiah sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin gejluk sekeren ini ya sahabat bediler. Oke kita lanjut ke senapan yang terakhir. Ini saya taruh dulu yaitu ada senapan angin gejruk DWP Fusion 2560 AK47 hitam biru plus manometer ya sahabat bediler, nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya nah jadi untuk senapan angin ini sebenarnya sama seperti yang sebelumnya, cuman yang menjadi pembedanya hanya terletak pada model bagian popornya aja ya sahabat bediler, tapi untuk perpaduan warnanya jelas sudah sama ya sahabat bediler, oke kita langsung ke harganya, dari senapan angin ini dibanderol dengan harga 2 Juta rupiah, sahabat berdiri sudah mendapatkan senapan angin gejluk DWP fusion yang sangat keren seperti ini ya, sahabat bediler Oke, ini saya taruh terlebih dahulu.